yang penting atcon udah bisa ngerokok. buat ini mau di mana guys? rumah ngapain? buat ini bu. lagi <laughs> masak. masak apa? ayam. masak nasi campur basem, basem. Apa -apa. Enak lagi pakai minyak kayu putih, pakai nasi. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo nanti malam Minggu ke rumah ya. Malam besang enggak apa, Guys. ayah ayah yaudah malam Minggu ke rumah aku ya. Enggak lah. Yang enggak ngasih tahu ini Yang enggak apa mama ya. Mama, ya, mama. Ya. <laughs> ya ketemu ke rumah nih? Ya udah ke rumah malam minggu, nanti aku Jalan aja ya Terus dikasih apa kalau rumah? Ya. Ah. Aku mah di sini geng ngopi, rokok, joget-joget sore Soalnya aku mau ngaji, ngunun yang kecil-kecil. Ya biasa lah. Ada beli ini, is, is, back, back, siapa ini? Jadi ice, yang enggak wasting, ngomong jadi ice. Jadi ice, jadi ice. Oh, ada, ada, ada, ada, ada, dulu. ada, ada, ada,